Terus mantap, nih, oke okay, mantap genginya pecah, oke okay. Pun sisangnya mantap, mau bersih anggur, oke okay, mantap, tambah lagi genginya lagi, oke okay, mantap cok cok Ini GP, ini kita itu tuh ya, langsung dikasih nih, kali 3-3, mantap genginya, cu, no cu Oke, okay, memang demet kali nih ya, lemah kawas nih, hari ini mau nampak cok Dan ya, bagi yang ingin main, langsung gas depo aja sih, ya para aja ya, teh dan gunnah. Halo halo guys, jumpa lagi sama teh guys Aku masih main di Sweet Bonanza nih coy. Dan aku buat modalnya 100.000 aja ya, teh buat modal 100.000 dan aku langsung gas kanannya di 2.000 karang. di putaran jadi plus dikenteng do nih, double bet aktif. Dan aku farming-farming inform manja gitu ya. Di sini. Nah, buat yang baru join yang baru hadir nih jangan lupa like, komen dan share deh. Nah, buat yang belum Jangan kebanjiran ya. Agar kalian, eh, kalian mendapatkan info lebih lanjut ya ya langsung, langsung sih, Dan mendapatkan uh, pola terbaru dari kita atau update channel terbaru dari kita ya guys gitu ya. nah, aku mau permainannya lagi gitu. Nah, langsung dikasih empat nah, mantap, mantap biar kan masih Dan kita lakukan spin lagi Lakukan Di aja ya nih, Oke mantap pecah Oke mantap Mau bersih awri, Oke mantap Tambah lagi lagi Oke mantap co, co. Ini G.P Kenapa kita gitu, ya, Langsung kasih ini kali Mantap Ya, bagi yang mau pengen main langsung gas depo aja ya Langsung daftar aja deh Langsung daftar dan gunakanlah uang kenalan atau uang lebih nih coy. Oke di sini aku mau farming-farming lagi nih. Oke, mantap di sini aku sudah profit ya Jadi tambah lagi kali 10 dan lolipop. Oke, tambah lagi tinggi kita. Oke, di sini totalnya masih 531.000 ya guys ya yang kita Oke, kali 50 kita coy. Kok kira enggak kok cuy ya saya okay, mengajar balit hari ini menandanya oke okay. ayo dong lagi tambahin lagi saya cukup oke ayo dong lagi mantap mantap kali 22 puluh dua nih kok kita mendapatkan lagi, okay. lagi, okay. yang lain dan enam ratus lain saya yang saldoin enam ratus dan semua lain tambah lagi ya ha ha ha Okay, man. Nah, kelas nih oh, Oke, okay. semangat tidak pecah sini loh Oke, Oke, ayo dong lagi Cuma segitu doang nih Aduh, aduh Oke, okay, aku yang pecah sini Mantap Lagi Mau? Eh, okay, ya apa, Masukurin aja gitu ya Oke, okay, mau bersih Pisang yang di birunya mantap Lagi Anggurnya kurang Rasih ya Anggur-anggur Udah, uh, dapetnya terlagi lagi ya, dapatnya lagi Dapetnya terlagi ya udah ribu nih kita pegang tuh, mantap Oke, ayo dong lagi, lagi Oke, mau mantap semangka, oke, oke, oke, mantap udah nih aku manja nih di, di langsung dan, sampaiет, okay. dan semua aset total saldo aku selera, pig, ya ribuan hampir satu so juta nih cok satu juta Tinggal lagi lagi apa lagi Ya. Dan ini juga Mantap lagi Ayo dong ditambahin lagi kan? Siapa tau ya yang kita Farming-farming manja sisa-sisa Putaran kita yang tadi Yang tadi ini yang dikasih lagi kan? ya, Dan aku cuma berharap ayo. Oke Semangat ini dan wali itu terpantau di situ kan? ya. Oke Oke dan sini aku sudah COVID, ya, rejea, sedepok kid. Nah, aja mana? Coba mencekal aja. Mula reje pun nggak apa-apa, coba mula reje, reje juga nggak apa-apa Asalkan ini di. Jangan nak sunat guys. Kalau sudah rumpet berkali-kali ya jangan dipaksain. Jangan dipaksain aja ya, jangan. Mungkin itu belum hoki ya cik. Mungkin belum hoki kalian untuk bermain. Eh, hmm, mengetahui lain hari lagi cik, ya, dicoba lagi dan ya. Nah, lagi main. Semoga ada silahkan GSP ya. Semoga silahkan GSP. Bisa lebih nih, cuy, kan? Atau aja, semoga ada, cuy ya. Oke, sini masih belum nih putarannya. Cendibiru mantap lagi. Aduh, ayo dong. Lagi dong. Sisa 28. Ini masih belum nongol nih, cuy Masih belum nongol. Dan sampai kita pun sedikit-sedikit aja, cuy. Ya, turun nih. Turunnya nggak jauh, cuy. Oke, mantap. Lagi dong, dua lilypop lagi Aduh, Cok Cok, ini balik gambar, men Tung ters, Tidak mau dikasihnya lagi, Cok Ada apa ini, ya, kan? Oke Lagi Aduh, Cok, Cok, ya, kan? Ini gimana sih? itu banyak, oke okay, semangat lagi, kita yes, mantap, dandinya oke okay, pecah, mantap, mantap, oke okay, kan banyak, itu ya kan, oke okay, tambah lagi pecahnya lagi dua lipat lagi, ya, kan lagi dan lagi dan kalau kita Up lagi nih ayo dong, kita yes, mantap. kalau tidaknya tidak dikasih frisbee kan ya. kalau enggak dikasih hmm, frisbee lagi tidaknya pecahnya ya yang banyak gitu ya ini enggak mantap Oke di sini putaran aku sudah mampet coy ya. aku putaran aku sudah mampet dan belum mendapatkan yang ini nih ya. ah, Aku mau main pola kayak gini gitu ya Terima kasih yang sudah nonton kita lebih akrab ya terima kasih banyak yang sudah subscribe juga dan sini aku mau nambahin pola aja nih nambahin pola di 10 terbual ya di 10 terbual aja di bed yang sama nih modal 100 up kolaborasi 800 dan udah udah udah nyampe seleraan sih sih ya dan main menggunakan uang lebih tuh ya tau uang kena tolan islam ya ini cuma hiburan untuk mengisi waktu yang uang ada. Kalau pengen tahu polanya 70-10 ya guys ya tinggal aja dari alam si ajar Nah, semoga kalian siap-siap terus Dan untuk channel kita Agar mencapai sekolah terbaru ATF yang terbaru dari channel kita guys nah. Kalau Ya itu tadi ya Kalau punya salah Mohon dimaafkan ya, yes, ya Oke disini Tidak mau lagi dan aku mau WD aja cek ya 100 seratus ya guys See you next time Dan yes.